Hmm. Dari pengalamanku sih, Mas, kalau kamu udah beli dua di aku, nanti kamu segera akan ngefill semua ini. Oh, and he was right, karena tahun itu gue sampai full banget. Oke, okay. jadi itu 18 udah full nih kotaknya nih. eh uh. ups, <laughs> sorry, nyeplos, saudara-saudara. <laughs> gue harusnya pakai kaos yang itu ya, yang mending minta maaf daripada minta izin yang gak sih <laughs> gitu. <laughs> Yang penting koleksi di tangan ya, nggak? Yes, <laughs> Hello everyone, welcome back on Mah Watch YouTube channel. Still with me, Theo. Kali ini, gue lagi mengundang seseorang nih buat kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Nah, ini bukan yang biasanya, bener-bener new guy tapi serius nih kayaknya. So, stay tune. Yes. Oke, tadi kan gue bilang untuk di tayangan kali ini gue akan eh, gue mengundang seseorang ya. Nah, siapa dia? Ayo kita kenalin sekarang. Halo, ini dia adalah eh, namanya Mas Pria ya. Namanya Pria, gua udah Mas Pria pula. Keren kan? Jadi cowok banget nih. Nah, Mas Pria ini eh, sebetulnya orangnya eh, bergulut di bidang uh, Teh Savi Oke, okay? tapi uh, entah kenapa kalau gue lihat liat kok kayaknya koleksinya lumayan Nah sebelum kita bahas situ, kita uh, langsung aja mulai perkenalannya dulu ya Halo Mas Priya Halo, halo uh -huh. Mas Tio, apa kabar? Baik-baik Gimana gimana nih? <laughs> Alhamdulillah masih ya. dalam lindungannya Mas Priya ini kan yang bikin uh, kita penasaran adalah Teh Savi tapi kok uh, Koleksinya lumayan klasik, tapi sebelum kita bahas ke situ, aku mau nanya dulu nih. Oke, Mas, kalau suka dukanya menjadi Tezavi di Indonesia ini apa sih, atau mungkin banyak dukanya atau banyak sukanya, misalnya right. kebanyakan sukanya sih. Kalau menurut gue, ini okay. adalah uh, profesi yang bener-bener uh, masih awal-awal banget, kan, di Indo hmm. baru mulai uh, berkembang lah. Gitu. Jadi, gue berprivilege untuk... Uh, karena di generasi awal gitu ya gue ngebantu temen-temen untuk uh, gimana caranya belajar di teknologi ini sehingga mereka bisa berkembang juga Oke okay, jadi ada challenge tersendiri gitu ya mm -hmm. untuk di bidang ini Nah ini kalau dilihat dari uh, mas Pria juga penggemar jam tangan Melihat platform jamtangan.com ini gimana sih menurut uh, pandangan mas Pria? Platform jamtangan.com ini menurut Pans Pria itu bagaimana kira-kira? Menurut gue uh, yang gue paling suka ya. Mm -hmm. Ini bagus banget buat orang-orang yang baru mulai masuk dan tahu apa exactly yang mereka mau tahu gitu kan. Mm -hmm. Misalnya kayak gue entry level gue pengen tahu nih. Eh gue udah punya jam yang movement-nya automatic, gue pengen cari yang movement-nya solar. Itu gampang nggak kan di filter? Jadi gue tahu luar tipe-tipe nya kayak apa. Jadi mempermudah akses teman-teman untuk cari tahu research hmm. di sana terus langsung beli juga. Oke. Okay. Kira-kira platformnya ada yang uh, ada masukan apa mungkin untuk di platform jamtangan.com ada masukan, saran atau apa mungkin untuk yang sekarang ini? masukkan hmm. Masukan gua paling ya karena gue sering belanja ya jadi loyalty hmm. point aja digedein oh. lagi. <laughs> <laughs> loyalty point-nya digedein ya. Oke oke oke diterima masukannya. Oke. Okay. Nah sekarang aku mau tanya nih yang yang menjurus langsung ke hobinya Mas Priyani. Uh, anyway udah berapa lama nih teracunin nama jam tangan nih? Waduh teracunin a strong word ya. Yeah. Uh, yeah. <laughs> jam so. pertama itu yang gue beli di kalau nggak salah 2016 ini mm -hmm. yang gue pakai sekarang. Oh. SNK Seiko oh, dan ini actually gue belinya di jamtangan.com. No? oke. Okay. Mm. Strapnya udah ganti karena yang dulu udah buluk kan udah tua Terus anyway bawa koleksi apa aja nih? Ya yeah, karena gue didaulat untuk membawa sebagian dari koleksi gue Oke okay. uh, Kita <laughs> mau bahas dari seru -seru mana ini. nih? <laughs> mulai dari mana aja mas? Mulai uh, dari.. Coba coba sebentar uh, Mungkin mulai dari yang sebelahnya jisok itu deh Iya yeah, jadi uh, Jam-jam gue ini semuanya jam milestone jadi okay. commemorating something lah setiap gue beli uh, uh, uh. si Rolex Explorer satu ini mm -hmm. gue dapat di tahun 2019 waktu itu milestone nya adalah gue pertama kali uh, ditunjuk sebagai CTO sebuah perusahaan. Oh CTO, uh, oke okay. gue ngerasa wah mm -hmm. ini bagus nih milestone nya, gue sikat aja, memang <laughs> udah dari dulu ngincer soalnya. Oh udah dari dulu ngincer? Mm kenapa kok dipilih? ada, ada storynya nggak? kenapa harus Explorer? kenapa kok nggak Submariner atau Datejust misalkan? right, uh -huh. ini historynya actually dia kan apa ya, hmm. eh, dikatakan sebagai pen pendahulunya dia adalah jam Rolex pertama yang naik ke Gunung Everest gitu kan okay. makanya dibikinlah lah si uh, Rolex Explorer ini mm -hmm. nah kenapa jam ini yang gue pilih sebagai uh, milestone CTO watch? karena mm -hmm. waktu itu gue ngerasa kayak ini tuh level up ke satu ketinggian yang gue belum pernah ada di sini sebelumnya, Uncharted territory, ketinggian yang baru pernah gue raih. Terus gue rasa pas banget, ini jam tangan tuh sometimes gak cuman koleksi tapi personal juga ya gitu loh. Oke, kira-kira ini minggu depan harganya gimana nih? Si explorer ini actually kan habis keluar yang baru kan, okay. keluar yang solid lagi sama keluar tuh tone si uh, oh, Explorer. Okay. Terus gue ngeliatin sekarang, kalau lah Instagram gitu ya orang, -orang mm -hmm. yang jualan yang baru keluar harganya tinggi, yang lama ikut naik. <laughs> okay. Jadi ini sekarang harganya udah, udah, apa ya, udah lumayan tinggi udah lumayan daripada tinggi ya? dulu gue beli di 2011. Uh, kalau boleh tahu nih, uh, dulu masih di range berapa? Dua digit, 3 digit? Masih di dua digit, masih di dua digit, digit ya? Oke, okay. ya, alhamdulillah rezeki kan uh -uh. baru atau main condition dulu. Dapatnya dulu dapatnya second dari Kata temen. Karena temen gue ini lu. trusted gitu ya, jadi uh -huh. dia pakai dulu personal uh, Gue sikat dari dia. Oke, okay. kayaknya kalau dilihat dari historinya nggak bakal dilepas ini ya. <laughs> Padahal gue udah suka tuh. Satu-satunya jaman nggak akan gue ini. Oke, oke, buat next, saya ada apa lagi nih? Oh yang ini? Oh yang dipakai nah, Iya yang gue pakai. Yang eh, Ceritanya coba gimana? Tadi soalnya udah dikasih tahu saya emang sekilas tapi pengen tahu dong Cerita di balik itu apa nih? Right, uh, ini uh -huh. sebenarnya gue beli milestone-nya itu adalah gue baru pindah dari uh -huh. Jadi gue kan orang balik, gue pertama migrasi ke Jakarta uh -huh. Gue kerja di satu perusahaan lumayan lama 4 tahun Oke okay. Terus itu bener-bener comfort zone banget buat gue Nah keluar dari sana gue masuk ke perusahaan baru Terus gue uh -huh. Mulailah tertarik sama jam tangan mekanikal gitu. Mm -hmm. Ini jam tangan otomatis mekanikal pertama yang gue beli. Mm -hmm. kebetulan belinya di jamtangan.com. Terus untuk uh, memperingati keloncatan gue itu, keloncatan perpindahan gue dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Anyway, kenapa pilih itu kan kan seiko itu banyak banget tuh. Kok mm. kok pilihnya ya emang sih ini best selling banget sampai sekarang ya, setelah aku cuman. Kenapa kok SNK gitu? Kenapa nggak SNKL atau yang mungkin lebih klasik atau apa? Sebenarnya pertamanya tuh jam gue sebelum ini adalah uh, Timex Indiglo, Timex something, Timex weekday, mm -hmm. Weekender. Oh oke. Okay. Nah, itu lumayan gede tuh, 42. Terus gue ngerasa oh gue nggak cocok nih pakai 42 karena kegedean gitu, tidak sadar diri gitu, <laughs> punya tangan yang mungil terus gue mulai research gitu pas gue research oh ternyata gue cocoknya di sekitaran sini nih tiga 40 ukuran segitu oke terus gue suka sama dialnya gitu karena sekali ngeliat ada hari ada tanggal nah gue tuh nggak pernah inget hari dan tanggal dan itu gue tinggalnya gue tinggalnya di pinggir kota dan kantornya di Jakarta lewatin ganjil genap kan jadi gue harus tahu bila mana hari apa gue bisa bawa mobil dan hari apa gue mesti naik kereta gitu jadi penting banget untuk mengetahui ganjil genap ini buat gue Oke Nah tuh guys jadi day date itu enggak cuman fitur ya ada gunanya juga nah, Mas pria sendiri punya pengalaman personal kan tentang itu apalagi kalau lu sibuk kadang lu lupa hari nah day date tetap tapi jangan lupa di setting enggak di setting sama aja bohong ya tapi tetap itu ada gunanya jadi enggak cuman fitur day date Oke jadi ada bener-bener ada gunanya mungkin berapa kalian juga udah ada yang uh, punya pengalaman yang sama ya, sama Mas pria belinya jadi dari kita juga loh gitu kan ngomong-ngomong <gulis> soal sekolah 5 bakal nambah lagi gak? atau Teng -teng. udah cukup di situ aja? atau masih mikir kira-kira gue harus ngapain dulu ya buat beli Seco 5 gitu gue <gulis> <gulis> tuh nahan banget buat nambah gitu kan <gulis> oke okay. uh. alasannya simple karena kotak di rumah udah Udah fix aja gitu, kan? Mm -hmm. gua kalau gua nambah lagi, jam gua mesti nambah lagi kotak. Mm. Tapi kalau nambah kotak dan nambah jam cuma satu, nggak enak tuh yang lain. Slotnya kosong, oh. <laughs> jadi Berarti gua mikir -mikir -mikir kayaknya gue harus... Uh, ini ya harus mikir buat nambah lagi gitu ya. <laughs> Sebelum jam-jam yang lain ini, gua beli juga Seiko 5 yang, yang all black mm -hmm. yang Seiko 5 yang generasi baru. Mm -hmm. Terus dia pakai bracelet nah itu okay. gue beli karena dia kayak ya ala ala agak sport dikit gitu kan mm -hmm. terus gue pakai sekian lama uh, akhirnya gue kasih ke adik gue karena dia waktu itu jamnya rusak mm -hmm. gitu tapi gue sempat punya yang itu juga kayak mungkin uh, gue pengen yang itu tuh nih? yang yang pakai nato <laughs> <laughs> speedy ya omega speedmaster ya mm -hmm. tuh kayaknya kalau nggak salah nih omega to the moon ya Uh, dia yang versi Reduce nya, bukan yang Moonwatch Oh yang Moonwatch kan ukurannya lumayan gede Oh oke okay. gue sadar diri kalau gue pakai yang gede, yang mm -hmm. cocok kayak gini juga jalannya kan <laughs> Oh berarti ini bukan yang Moonwatch nya ya? Bukan yang Moonwatch, ini yang Reduce Oke okay, uh, oke okay, oke okay. Ukurannya pas banget sama gue nih Nah story nya apa nih dibalik jam tangan itu? gue jadi makin penasaran, beneran seriusnya <laughs> <laughs> si, um, si Speedy <laughs> Reduce ini Mm -hmm. Ada milestone juga. Jadi waktu itu gue lagi mm -hmm. kerja di startup, terus gue ditawarin ke salah satu korporat gitu. Okay. Korporat ini apa ya, korporat yang lumayan gede, mm -hmm. multinasional, terus gue kayak mm -hmm. gak nyangka aja gitu. Oh ternyata gue udah dipertimbangkan untuk dikasih job offer di perusahaan segede ini gitu. Yang mm. di, di seluruh Indonesia ada gitu. Terus akhirnya gue dapet job offer itu, yang mana tentu saja nggak gue ambil gitu kan, karena gue masih seneng kerja di perusahaan yang lebih kecil di startup. Mm -hmm. Tapi menurut gue ada satisfaction di sana. Terus okay. akhirnya gue cabut uh, inilah, gue angkat ini dari temen gue juga mm -hmm. sebagai reduce ini. Anyway tuh ngomong-ngomong soal chronograph, dari awal dibeli sampai sekarang pernah dipakai nggak, atau cuma dicoba-coba doang aja? <laughs> ini tuh gue uh, dari sebelum pandemi kan belinya. Mm -hmm. ya. uh, jadi dulu tuh di pantry kantor. Ini mungkin kronograf tidak seharusnya dipakai seperti itu ya, tapi kan okay, gue okay. di pantry ah. uh, ada indomie gitu, gue biasanya cemil-cemil gitu kan, mm -hmm. bikin mie sendiri. Ya ini yang gue pakai timer, jadi nge 3 tiga menit. Mm, Oke. Okay. Bikin indomie, bikin kopi itu ya, gue pakai ini. Dulu belinya di uh, tahun berapa ini? Um, Estimasi dua ribu dua ribu delapan Hmm next, kayaknya gue tertarik sama yang tengah deh itu. Yang bezelnya merah. Mm -hmm. Ini, ya silakan eh, mas Tudor. Story dibaliknya baliknya gue jadi penasaran nih. Ini orang tech savvy loh, tapi punya jam tangannya begini, kayaknya nggak nyambung gitu ya. Tapi menarik sih. Hmm, kalau dia nggak dateng nih, gue nggak ngeliat yang gini-gini nih. <laughs> <laughs> Jadi ini hmm. adalah Tudor Black Bay. Anofficial uh, okay. name-nya sih orang-orang, gue nggak tahu orang-orang biasa manggilnya apa. Tapi kalau gue bilangnya Iron Man karena warnanya kan oh, Iron Man banget kan. Iya gold red sama hmm. silver ya. Uh -uh. Ini kayaknya di koleksi gue ini yang paling recent, yang yang paling hmm. baru diambil lah gitu. Oke, okay. hmm -hmm. gue ambil bulan masih tahun ini. Hmm -hmm. Jadi, Sebulan yang lalu kalau gak salah Sebulan oh. yang lalu, oh belum hmm. lama sih belum lama. He's the new guy ya yeah? <laughs> Anak baru <laughs> Anyway pas PPKM dua 20 menit Bezel divernya pernah dipakai buat ngitung waktu makan gak sih? Eh, harusnya bisa <laughs> ya kan di itu kan Tapi ini belum pernah dipakai buat itu sama sekali ya, Tapi bezelnya ini mm -hmm. Gue pernah punya beberapa jam driver sebelumnya, tapi suaranya uh. yang kayak gini Oh, uh, renyah banget Gila Itu salah satu alasan <laughs> Salah satu alasan, ya emang sih kadang yang suka uh, Itu klik bezel itu juga salah satu ini ya Daya tarik tersendiri mm -hmm. Oh karena ini masih sebulan, jadi dia jam terbangnya belum ya? belum belum belum, belum dibanding yang tinggi. Nah, ini anyway, kenapa milih itu? apa karena emang Jesuka aja? Hmm, ini ada ada personal nya sebenarnya. Mm -hmm. uh, ada apa ya? ada emotional reasonnya kenapa gue cari yang model kayak gini. nah mm -hmm. kebetulan sebenarnya gue pengen beli yang baru. Mm -hmm. tapi ada temen gue yang jual persis sama yang gue mau. Mm -hmm. Terus, ya, gue ambilnya dari dia, dan ini dia belum lama ngambil, jadi emang masih lumayan baru. gitu Yang ini masih kayaknya jam gue jarang yang gue beli full set gitu kan? Mm -hmm. Tapi yang ini masih full set, oke, okay. full set dari teman. oleh alasan uh -huh. kenapa kenapa gue suka ngambil apa bukan suka ya, lebih ke gue gak pernah masalah kalau nyari jam second gitu ya. Mm -hmm. Nah, automatic watch itu kan bakalan mesinnya kan bandel banget ya, mm -hmm. bakalan hidup selamanya gitu. Nanti yeah. di makin ke belakang kita akan bahas koleksi gue yang makin tua gitu Oke okay. Jadi gitu guys ya Jam otomatik itu jam yang gak akan pernah mati Ibu tuh perawatan pasti lah Next nih Yang weekdater Koleksi seiko lagi nih ya Seiko guys Kita bahas dulu Mungkin kayaknya dari weekdaternya dulu deh Weekdater ya uh -huh. uh, 1969 Ya lu bayangin 1969 guys still ticking. 1969, otomatiknya yes. masih jalan segala macamnya. Prime mm -hmm. condition, dialnya juga masih, Hmm, bener -bener masih clean kan. juga ya. Clean dan dia nyala. Iya mak, sunburstnya masih oke. Okay, Bener-bener nggak ada apa ya. Hmm. Orangnya bilang patina ya. Hmm. Patinanya juga masih belum ada. Terawat banget nih. Kalau misalkan dibilang uh, apa ya? Kalau orang nggak tahu ini vintage. Mungkin dibilang baru pun ya masih oke okay sih Ya gue tau sih ini ada baret-baret dikit hmm. biasalah, salah Baret-baret bersejarah ini hmm Nice Jadi pengen <ganti> <tuh> <tuh> Anyway perawatannya gimana nih mas? Um, perawatan jam vintage itu penting mm. buat lo untuk ini ya <tuh. tuh>. Lo mesti cari orang yang trusted gitu ya. Yang yang bener-bener emang bisa nge-service jam vintage gitu dan di oh, okay. gua kebetulan udah dapet mm -hmm. orang trusted banget gitu dan selama ini kalau beli ke dia memberesin di dia juga. Jadi si, okay. si temen gua ini yang mm -hmm. gua gak bisa sebut namanya, mm -hmm. Tangan laku. Apa -apa. <laughs> <laughs> <laughs> uh, dia itu regularnya dapat dari Jepang. Oh dari Jepang langsung ini ya. emang dari sononya langsung. Oke. Okay. Jadi alasan uh. gua beli ini adalah getting into vintage watch itu karena Impress banget gara-gara si SNK ini kan. Mm -hmm. Gila jamnya gak bakalan mati gitu ya, mm -hmm. otomatis selamanya gitu kan. Nah, kenapa weekday Again sama mm -hmm. alasannya karena ini ada hari sama ada, uh, ada day date lah ya. Mm -hmm. nah, ada day date jadi gue bisa pakai setiap hari gitu. Dan karena gue mikirnya gini nih, ini tuh jam yang standard issue banget dulu di Jepang. Mm -hmm. Japanese salaryman, Lu tahu kan kayak gimana hidupnya iya berangkat kerja ha -ha. balik tidur balik kerja gitu kan ha -ha. dan ini dari 1969 udah dipakai sama orang kerja nah mm -hmm. si weekday itu dia karena ada day date dan ngesetnya emang ribet kan mm -hmm. tapi emang itu menurut gue sih itu by design karena memang seharusnya lu set sekali lu pakai seumur hidup jadi lu kerja lu nggak usah mikirin apa apa just simply ambil jamnya terus berangkat power okay. reserve nya soalnya lumayan nih jadi lu tinggal sehari masih bisa jadi anyway, Jam Vintage itu memang punya perawatan khusus ya? Regularly gue kirim, beberapa bulan sekali. Hmm. Oh gitu, kira-kira berapa bulan sekali mungkin untuk yang... uh, menjaga kualitasnya, tetap prima gitu cara kerjanya. Ini dua udah setahun gue gak kirim balik lagi ke si masnya. Oke. Okay. Uh, tapi ada beberapa yang gue punya Belmatic. Hmm -hmm nah itu gak gue bawa karena lagi di servis. Mm -hmm. Bellmatic ini unik banget karena dia vintage mm -hmm. alarm tapi dia mechanical. Kalau kita kan sekarang lo shock gitu ya, mm -hmm. bunyi bip bip gitu kan mm -hmm. udah uh -huh. biasa. Tapi Bellmatic itu actually alarmnya ada di dalam jam, makanya dia tebel banget. Okay. Jadi lo set, terus dia berdering. Actually vibrates di, di tangan lo. Hmm. oke okay juga sih. Nah, okay. Untuk yang kali kayak gitu-gitu, uh -huh. itu lebih lebih ribet. Makanya itu sekarang lagi di servis. Gitu. Oh, oke. Okay. Kalau soal akurasinya gimana nih kalau vintage itu? Ya, masih sebenarnya kalau dibandingin sama si SNK ini 11-12 lah mereka. Oh. Jadi untuk jam ukuran tahun segitu, hmm. dengan berapa ya? kayak Plus minus sehari itu mungkin 4-5 detik. Masih lumayan double. 4-5 detik? Hmm. Kayaknya COSC eh, CO aja... Gak sampai segitu, berarti masih bagus banget, loh. Masih bagus banget, bagus ya. banget, gitu Akurat, <laughs> akurat. Anyway, ada yang dipoles atau diperbaruin lagi nggak komponennya? Kalau jam ini, apa masih tetap originally dari tahun 69 itu? Ini nggak ada yang diganti sama sekali karena gue, misalnya, ada yang gue punya juga king seiko mm -hmm. yang dialnya agak cacat gitu, kena mm -hmm. air itu. I would rather keep that daripada ganti. Karena untuk menjaga originalitasnya hmm. itu ya hmm. karena kan artinya ya udah dipakai emang ah. wajar kalau dia ada scratches, ada cacat di mananya oke okay. oke okay. dulu tahun berapa ini belinya Big Dater? Um, 2000, 2018 ini semuanya jadi gue vintage craze itu di 2018 ah, oke okay. nah. kalau yang satunya tadi apa? nah ha -ha. ini ini gue suka banget dia King Seiko. Oh uh. King Seiko guys. Ini kalau buat teman-teman nah. yang tahu sekarang uh, ada Grand Seiko gitu. Ini mm -hmm. buyutnya. <laughs> Jadi sebelum ada GS dia KS duluan ya. Uh -uh. Okay. Dan dia dari kaliber yang lain, kayaknya ini Seiko gue yang paling high beat. Jadi mm -hmm. ada tulisannya si King Seiko high beat. Oke. Okay. Vibrationnya jauh lebih banyak daripada yang lain. Gua nggak kedengeran sih kalau misalnya gue ini di sini. Ya. Tapi okay. jauh lebih tepat, dia lebih cepat daripada yang lain. Oh, oke. Okay. Harus Harusnya temperasinya. Oke. Okay. Dia sama. Power reserve-nya juga masih oke. Okay. Harusnya masih oke. Okay. Gua belum pernah ngecek lagi karena ini manual winding kan. Jadi gue biasanya mm -hmm. tuh apa ya? Kalau gue lagi seneng pakai ini, gue mm -hmm. malah nggak nggak ngefullin. Oke okay. Jadi gue dikit aja dulu gitu gue pakai seharian terus besok biar ada bangun pagi yang winding-winding lagi uh, yeah. <laughs> Iya pakai jam terus winding-winding gitu. asik banget Otomatik itu sebetulnya bukan gak ada yang tepat tapi karakteristiknya emang berbeda dan Ada cara-cara tertentu untuk menikmati uh, jam otomatik kayak gitu Anyway kalau yang gold tadi apa ya itu? Gue melihat ada yang oh, emas yeah. uh, Ini Omega Oh Omega oh uh, juga ya Si master ini lo uh, vintage juga ini cuman gue nggak tahu tahun berapa, udah lupa nih kayaknya Ada <laughs> ada bocel kan di ininya, <laughs> okay. di crownnya. Yeah, part of life lah, karena sering di ini, uh, sering dipakai, jadi dia bocel aja gitu. Kalau yang ini seiko vintage sin tadi ada milestone-nya nggak di dua-duanya ini? Dua-duanya. Uh, milestone di tahun ini adalah gue vintage craze. Jadi dalam setahun gue beli, gue takut kelihatan istri ya, nanti. Gue beli beberapa, oh, oh, oh, oh. beberapa jam vintage Seiko, gitu kan. Uh, sellernya ini juga ini banget gitu. ya. Pertama kali gue beli jam sama dia. Uh, uh, uh. Gue cuman beli satu, dua, dua gitu. Terus gue milih gue ketemu sama dia kan di sini. Uh, gue milih dua, gue dikirimin tuh ke Jakarta. Uh, uh. Dikirimin kok? Oh. Datangnya kotak gede banget gitu. Mm -hmm. Kotak gede banget ternyata, gue dikasih kotak jam. Yang mm -hmm. ukurannya 18, Isi jam dua. Mm -hmm. gue telepon kan orangnya, Mas. Kamu gak salah kirim kan, ini. Ngapain kirim kotak gede banget terus dia bilang. Dari pengalamanku sih Mas, kalau kamu udah beli dua di aku, nanti kamu segera akan ngefill semua ini. Oh. And he was right, karena tahun itu gue sampai full banget. Si vintage Seiko semua isinya. Nah, ini salah satu dari yang pertama yang gue beli. Oke, okay. jadi itu 18 udah full nih kotaknya nih. Ups, uh. <laughs> sorry. Nyeplos, saudara-saudara. <laughs> Gue harusnya pakai kaos yang itu ya. Yang mending minta maaf daripada minta izin ya gak sih? <laughs> gitu. <laughs> yang penting koleksi di tangan ya gak? Yusuh. <laughs> gitu. Gak, gak. Sorry, sorry, sorry. <laughs> aman, aman, aman. Anyway, um, buat penggemar jam tangan nih ya. Uh, anyway koleksinya itu tadi ya, jadi masih ada yang lain lagi nih ya kayaknya ya. Anyway udah ada yang dijual belum sih? Yang vintage karena uh, akhirnya jarang dapat airtime gitu ya. Mm -mm -mm. At most lo pakai kayak lo ya, pakai dua sehari gitu kan? <laughs> yeah. Jam sebulan lo ada cuman bisa pakai berapa? 30 puluh kali dua. Kalau lo setiap hari ganti jam, mm -mm. Gitu kan? Gue cuman ada akhirnya gue mencapai milestone di hidup gue dimana capek gue gantinya setiap hari hmm, gitu kan. hmm. Terus akhirnya gue mulai nih kurasi Gue cuman keep apa yang bener-bener hmm. uh, masih ada ininya gitu Kayak gue Mari kondoin semuanya <tuk> <tuk> Oke okay, bener, yang bener-bener touching you secara personality sama milestone tadi itu yang mungkin bener-bener lo keep ya yang, yang gak terlalu ada itu, itu banget bisa lo uh, gue lagi di resuffle <laughs> <laughs> si kayak si King Seiko ini gue mm -hmm. uh, tapi apa ya gue punya King Seiko dua mm -hmm. nah ini gue bingung karena dua itu sebenarnya similar kan mm -hmm. gue punya yang case nya gold sama ada yang case nya silver mm -hmm. nah, case nya silver tuh bagus banget karena dia ada cacatnya itu oh. jadi I keep wondering dulu salary iemain yang make itu kenapa kok bisa sampai kemasukan air dalam apa dia pulang pulang kerja kehujanan gitu Kenapa gue jadi kepikiran orang lain gitu Tapi ada sejarahnya Jadi diantara dua model yang mirip Gue gak yakin juga yang mau gue keep yang mana Tapi udah ada ancang-ancang mau dilepas ya Guys stay tune ya Stay tune Tapi kayaknya kalau historicalnya sih Kalau boleh saran kayaknya jangan deh Iya kan Apalagi kalau orang kayak lu setelah gue ngobrol-ngobrol Kayaknya jam tangan buat lu itu kayak gak just Another just wristwatch gitu kan. Anyway, nah mumpung ada di situ, gue pengen tanya secara personally, arti jam tangan itu apa sih? Apalagi kalau zaman sekarang kan kita ngeliat HP aja juga udah bisa ngeliat waktu kan. Basically jam tangan tuh diciptain buat melihat waktu. Hmm. Tapi ternyata setelah ya perkembangan zaman segala macam makin kesini sininya kayaknya bagi beberapa orang jam tangan tuh not just watch ya, bukan hanya sekedar penunjuk waktu aja, bahkan ada yang sebagai koleksi apa segala macam ya tapi kalau menurut lu personally jam tangan tuh buat lu apa sih? kayak hmm. gitu awalnya yang pertama banget, of hmm. course uh, ini sebuah, apa ya an accessory buat hmm. gua accessory yang menunjukkan uh, apa sih, what am i about gitu, hmm. nah masuk gue dengan itu adalah, kadang kalau misalnya gue masuk ke dalam sebuah meeting hmm. di mana, let's say meetingnya di SCBD gitu ya. Hmm. Orang-orangnya pada pakai ya inilah ya, orang-orang X mood gitu, yang hmm. pakai Apple Watch gitu. Kalau gue walk in sama salah satu dari ini, gitu, yang vintage, itu pasti mereka bakalan yang kayak this guy something different gitu. Ah, okay. Ada tipe-tipe jam yeah. yang gue punyanya karena itu. Hmm -mm. Ada juga tipe jam yang gue Kayak ini nih misalnya uh, all of my seiko itu tipe yang if you know you know gitu. Lalu gue pakai Seiko ke tempat-tempat yang probably akan ada orang yang recognize bahwa oh ini vintage gitu. Berarti Kok? gitu kan? Iya. Jadi maksudnya mungkin kalau udah kayak ketemu orang kayak gitu, yang misalnya pasti orang juga akan mikir bahwa uh, ini uh, pasti some, ada something personal atau ada sesuatu di balik jam tangan karena nggak nggak nggak semua orang mungkin di zaman sekarang pakai vintage or apa gitu ya maksudnya pasti ada something entah tuh hobiis kayak atau apa kayak gitu tuh kayak sekarang itu kalau misalnya kita ketemu orang gitu ya misalnya mm -hmm. dia pakai skx gitu mm -hmm. kita pasti mikirkan oh ini lu pasti tahu gitu. tadi gua lu kan sempat nyebut apple watch ya mm -hmm. oke okay, di sini gua nggak mau bahas brandnya tapi lu kan tech savvy nih orang biasanya ke teknologi itu kan mungkin lebih bersifat apa-apa uh, yang dipunya itu bersifat teknologi banget, teknologi banget, atau device ya. Tapi jam lu ini jauh banget gitu loh. Dari dari itu, itu ada personality uh, personal reason tertentu gak sih? Kenapa lu kok gak pakai apple watch aja, atau gak, gak pakai smartwatch, atau mungkin device yang bersifat device kayak gitu, misalkan <tuh>. di... Line of work gue gitu ya di mm -hmm. software engineering itu kita uh, bikin solusi buat problem orang-orang gitu. Mm -hmm. It's mm -hmm. a form of art juga menurut gue karena engineering solution itu kan bukan sesuatu yang simple ya gitu. Mm -hmm. Kita mesti gambaring dulu kayak gimana. Dan dari apa ya dari problem-problem statement yang ada lo harus kreatif banget untuk bikin solution. Nah, mm -hmm. Oke. Okay. Itu semuanya di dunia digital. Gue mm -hmm. pengen ada sisi dari diri gue yang masih analog. Okay. Itulah kenapa gue uh, hobinya ini adalah jam mechanical karena menurut gue ya, harus balance lah. Oke. Okay. Dan ini tuh pertama kali kenapa gue suka sama siswa ke SNK. ini karena cashbacknya transparan. Jadi gue bisa kadang-kadang sejamnya gue lepas aja, gue lihat belakangnya itu ticking gitu kan, mm -hmm. terus ada jewels-jewelsnya juga nyala. Setiap piece of mechanical, piece of engineering yang ada di sini, itu ngingetin gue pada ya, kerjaan gue juga kayak gitu, cuman gue ada di, di sisi digitalnya yang hmm. ini yang sisi analognya gitu. Jadi sebenarnya dua dari hal yang sama, yin yang gitu, ya. itu menurut gue balance. Hmm. Nah itu alasannya kenapa uh, mechanical watch. Kalau smartwatch-smartwatch yang lain itu gue udah nyoba beberapa gitu kan. Hmm. Uh, dan satu yang masih gue keep sekarang cuman buat satu alasan doang, gue punya di mobil, gue punya Apple Watch karena kalau nge-unlock iPhone, Mm -hmm. lu pakai masker pada saat lu lagi keluar kan ribet banget tuh pakai pin segala macem uh -uh. nah kalau pakai Apple Watch gue bisa tinggal unlock aja karena gue pake itu langsung ke unlock sendiri okay. satu-satunya alasan gue masih nge-keep satu Apple Watch itu adalah karena itu yang lainnya gue coba sebentar terus kayak fitness tracker, activity tracker gitu nggak ada yang bener-bener ya udah sih gitu tuh guys salah satu juga kalau misalkan ada yang tanya Hari gini masih pakai jam otomatis udah zamannya smartwatch nah ini salah satu alasannya juga jadi watch itu not just wristwatch lagi-lagi ya ada story dibalik semua itu kenapa itu juga yang apa ya yang membuat produsen produsen jam tangan mechanical tuh masih tetap bisa hidup nah itu alasannya walaupun sekarang teknologi juga udah macam-macam ya smartwatch sendiri juga udah banyak mulai yang yang biasa aja yang murah banget semua udah pada ikutan bikin smartwatch sampai yang bener-bener mahal banget ada tapi kenapa mechanical watch masih tetap hmm, bisa bertahan masih bisa hidup bahkan masih dicari kolektor ya salah satu alasannya ini anyway ada koleksi yang paling disayang gak dari semuanya? yang paling-paling banget deh paling-paling ya ibarat kata yang lain kenapa-kenapa yang ini jangan deh kayak gitu tuh hmm, ada gak sih? <laughs> Apalagi nggak dibawa, <laughs> dibawa ini si Explorer. Sih. Aduh, satu gue tadi gue. ngarepnya jangan <laughs> gitu, ini, ini semut. <laughs> Kalau gue harus milih satu di antara semua koleksi nah. gue yang gue keep cuma Explorer aja. Explorer ya, dia versatile banget kan soalnya. Kalau hmm. misalnya bentuk kayak gini, lo pakai kondangan bisa. ya yeah. Lo pakai kayak lo dress up mau kayak gimana pun pakai Explorer pas. Terus kalau misalnya lu mau unwind gitu Lu hmm. mau main golf, lo mau pakai telana pendek Mau pause polo, hmm. cocok juga Jadi oh. whatever kind of outfit yang lu pakai keluar masuk Oh anyway ini buat golf kan ada hentakannya gitu It's okay hmm. ya It's fine It's fine yeah. Yeah? Apa -apa, ya, nggak apa-apa ya Terus tadi lu bilang kayaknya itu buat uh, pendaki ya Berarti dia tahan banget ya Di uh, extreme weather Extreme weather di bawah 0 derajat Dia masih still ticking ya Bisa Ooh, Nice Oke okay anyway lu kan punya swiss sama Japan nih ya jamnya koleksinya kalau gue lihat secara global nih lu sebetulnya condong kemana sih swiss atau Japan ini buat masukan juga buat orang yang biasanya tadi ngomong mendang mending baru kenal terus tahu swiss watch tahu Japan mereka bener-bener mungkin terlalu excited jadi bingung pilih yang mana gitu atau mungkin lu punya penjelasan tertentu bedanya swiss watch sama Japan watch secara personally itu gimana gitu hmm. Nah, ini sekalian ngebahas soalan wishlist gue yang belum kesampaian. Wah wow, ini guys menarik. <laughs> gue tuh apa ya, living in moderation banget gitu. Kalau mm -hmm. misalnya ada pilihan dua kayak gitu, gue bakalan ngeliat dari banyak banget aspeknya. Kalau buat gue sendiri, mm -hmm. ya, tadi kan udah kejawab tuh. Kalau misalnya I get to keep only one, mm -hmm. gue bakalan keep si uh, Rolex ini. Mm -hmm. Karena emang udah cocok sama personality, bisa dipakai kemana aja gitu. Mm -hmm. Dan jadi, I guess jawabannya adalah, gue lebih condong ke Swiss mm -hmm. karena ya kalau misalnya harus memilih gitu kan mm. Karena emang gue lebih suka yang itu, dan karena apa ya, birth place-nya di sana sih Oke, okay, jadi bukan karena ah, movement Japan begini dibandingin sama Swiss begini, bukan ya? Enggak, gue lebih ke alasan-alasan yang lebih sentimental gitu uh, Birth place-nya di sana, ya? mm -hmm. oke okay ya jadi gitu guys, jadi bukan buat dibandingin jelek mana bagus mana ya yeah. <laughs> karena semua itu all about personality anyway kenapa kok harus jam tangan gitu anyway kok orang kan milestone-nya macam-macam mungkin ya ada yang mungkin investasi ke apalah mungkin, mungkin mobil motor atau koleksi yang lain lah perhiasan anyway kenapa lu kok kok kejam gitu loh hmm. kejam, eh, bukan kejam ya <laughs> <laughs> Selain alasan-alasan yang gue udah sebutin tadi, ada hmm. satu practical reason banget kenapa jam tangan hmm. adalah karena ringkas. Ringkas. Uh, ukurannya okay. kecil segini gitu ya. Hmm. Uh, let's say koleksi gue di sini, kalau misalnya di translate ke barang lain, hmm. mesin cuci, kulkas, atau apapun motor, mobil gitu ya, hmm. itu kan gede banget. Mau mana? gue nyimpen ya kan hmm. gue kecil, gara gue kecil Kalau mau beli-beli banyak, dimana naronya oh, okay. Tapi kalau that value, gue pindahin Gue beli jam yang mana yang gue suka Karena hmm. cocok sama personality gue Itu bisa jadi cuma satu laci doang Oke okay. Nah, kalau ada yang tanya lagi nih Oke okay bro, tapi kalau misalkan emas batangan kan juga praktis gitu nilai value nya buat investasi juga oke okay. apa lo nggak touching secara personally juga sama yang kayak gitu-gitu misalkan mungkin gelang atau apa gitu misalkan iya hmm. yeah. uh, gue rasa karena jam tangan emang really speaks to me sih kayak bener-bener punya form factor yang kecil, compact hmm. ada a lot of engineering di dalamnya dan hmm. gue rasa emang cocok aja hmm. gitu sama personality gue jadi, jadi, pake, pake. jadi menurut lo kalau seandainya jam tangan ini ternyata punya nilai value di investment itu nilainya bonus ya bonus. Ia. Mas Friah gue rasa sebetulnya emang masih banyak sih yang pengen gue obrolin Tapi kayaknya kita sama-sama busy ya <k graduates> <ketan> <Favorite season> <emotions> Gak berasa nih asik juga ngobrolnya nih Anyway gue uh Ntar mungkin kita ngobrol-ngobrol di lain waktu ya Anyway, Siap. ada inceran baru nggak? Anyway, sebelum gue closing nih, eh uh, wishlist gue setelah ini, uh, buat ngebalancing sesuai cari yang Jepang nih, ya. hmm. Grand Seiko Snowflake. Grand Seiko, guys, Snowflake <laughs> doain kebeli soon Oh, pasti lu punya Explorer, punya Tudor, punya Omega, kayaknya nggak masuk akal banget kalau lu nggak beli Snowflake gitu. <laughs> Oke. Okay anyway thank you banget buat waktunya ya mas Priyan mungkin next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya siap makasih mas <laughs> Tia for having me <laughs> gue juga enggak dari obrolan tadi gue juga nangkep banyak hal sih walaupun gue sebagai hobi jam tangan juga ternyata ada beberapa hal yang lo sharing ternyata bisa apa ya pertanyaan gue selama ini ada yang terjawab kayak gitu <laughs> mantap <laughs> <laughs> oke okay, thank you banget ya Oke, okay guys. Gue rasa itu dulu. Uh, untuk uh, kali ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komen. Buat yang baru tahu channel ini, gue saranin buat subscribe, terus nyalain loncengnya. Yang udah jadi subscriber juga jangan lupa nyalain loncengnya, supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini, atau mungkin biasanya ada surprise-surprise, kan, dari gue. Oke, okay guys, I think. Uh, enough for today, and see you on the next uh, video Jane, nek karena baru kenal dia kurang dekat dia belum sayo okay. kiri <laughs> nanda tuh ulang <laughs> aku takut tertelan